Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar kesianan orang awam. Ustaz Musa, banyak udah yang keluar. Itu masalah kita. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya, apa namanya, saya masih prihatin kepada Ustaz Rozi. Ini beredar sebuah video yang terlihat Buya Arrozi disesatkan oleh gurunya sendiri Ternyata video tersebut berasal dari sebuah perkumpulan ulama atau tabayunnya ulama untuk Buya Arrozi Memberi kesempatan kepada Buya Arrozi menjelaskan semua pemahaman-pemahaman yang diduga menyimpang yang terlanjur disebarluaskan di sosial media Namun sayangnya Buya Arrozi tidak hadir dalam acara tersebut Padahal yang menjadi titik fokusnya utama yang mau diselesaikan adalah paham-paham yang disebar oleh Buya Arozi Alhamdulillah acara tersebut tetap berjalan walaupun Buya Arrozi tidak hadir. Satu persatu ulama di sana memberikan pencerahan bahkan salah satu seorang gurunya Buya Arrozi yang bernama Kiai Haji Ahmad Mawarzi Al Batawi adalah seorang ulama Betawi mengatakan bahwa pemahaman yang disampaikan oleh Buya Arrozi berbahaya untuk akidahnya umat muslim bahkan sesat katanya dan bisa berujung orang menjadi murtad. Coba kita simak videonya guys ya. Saya putarkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Para guru-guru, para masyik Para sartis, hadirin para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Halim Majlis Roloh Rekan-rekan dari Rubat Noroniyah uh, Alhamdulillah hari ini telah kita adakan diskusi ilmiah Yang telah kita dengar bersama-sama Dan yang tentunya saya masih ada harapan Bagi saudara saya, Ustaz Musa dan Ustaz Asfi Viralnya Razi ini, itu saya 6 bulan Sebelum saya sering berbicara dengan Gosiai Nafis Dan saya posting meledak Itu saya yang membuat meledak itu Kalau memang sudah, enggak, sudah di luar akal Cara berpikir tersebut Dijelaskan saja si Badr itu siapa Gausnya itu. Saya bilang mereka itu Yang pertama saya bilang apa Saya bilang Mursid Dajjal Kalau saya begitu Saya tidak peduli Karena dialah yang akan menyesatkan orang Seukuran Ustadz Rausi yang dokter masa di babul ilmi di awal kita Bukhari Mengenai masalah apa namanya babul fitan itu Sampai dia lupa kalau lima wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan, itu kan kita dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kada bahaliamu taamidan, faliatabahuak mak minan nar relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Asfi, bahkan dia sudah lebih hafal dengan lima puluh ribu hadis itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar kesianan orang awam. Ustaz Musa banyak udah yang keluar, itu masalah kita. Saya nggak peduli saya bilang gitu. Ini hanya saya. Apa namanya Saya masih prihatin kepada Ustadz Rozi. Makanya saya bilang sama Ustaz Ustaz waktu datang ke rumah Dengan Ustaz Azmi Tolong di skip Ya kasihan orang awam ya Yang gak paham ya Yang menjadi fanatik buta Gitu guys ya Ya ikut-ikut aja gitu Tanpa tahu akibatnya apa Kan bisa berujung Jadi murtad juga Karena akidahnya yang salah Kita simak lagi ya Ini akan keluar dari garis Agama akidah Kalau nggak akidah Saya masa berdua amat Itu aja Apakah kita rela Nanti banyak orang yang musyrik, Banyak orang yang murtad Karena sebab Ustad Rosy dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang perhatian saya. Karena berapa tahun Ustad Rosy ngaji sama saya. Saya kalau memang gini saya tabarak semua. Saya nggak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya lalu menyebut nama-nama saya Yasin. Dan saya yakin dia nggak ada mursid dari Syadzli. Tidak ada. Kalau ada itu adalah kepalsuan. Karena nggak gampang seorang apa namanya mursid, seorang mursid mengangkat mursid lagi untuk menjadi mursid. Sudahlah, sekarang fokus di dalam dakwah, lawan tuh Salafi Itulah salafi takfiri yang harus kita fokus Bukan masalah tasawuf yang kita nggak ada ilmunya Lawan salafi, salafi takfiri ya Setahu saya yang takfir itu bukan salafi ya Tapi khawariz Kalau orang-orang yang manhat salaf Ya nggak ada yang takfiri menurut saya Kalaupun ada orang yang mengaku salaf tapi sifatnya takfiri Ya perlu dikoreksi lagi lah ya Coba kita simak lagi lebih jauh videonya Bu salafi ngajian masih apa tasawuf? Buka siapa gurunya? Dengan aja mas si Akhiri, Akhiri Joko Gentil itu Itu yang saya nanya, itu aja Kalau yang saya itu terserah Itu yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang itu Tapi kalau dia keke, -ke seperti itu Media nanti yang akan melawan Nah inilah, masyarakat Kita ini, aswaja Tentunya orang-orang NU dari Jatman Itu punya kepedulian Terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Dengan ulah Ini ada yang Ya, bokirnya adalah ya dan ini kita harus apa? Harus benar-benar berhati-hati masalah ini. Jadi masalah tasawuf yang dihembuskan itu melalui channel-channel apa namanya, yang uh, di channel apa Lumi itu. kita Saya itu setiap hari, saya baca, saya dengerin. Yang selalu apa? Banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar nalar yang sehat. Dan di luar hati nurani yang bersih. Itu. Oke okay, sampai situ tadi videonya guys ya Memang masih banyak yang menjadi tanda tanya besar Mengenai pemahaman yang disampaikan oleh Buya Arrozi Di sosial media yang sudah tersebar luas di mana-mana Dulu juga pernah menyampaikan Suatu saat nanti laki-laki atau pria itu Boleh menikahi 50 wanita Jadi pria boleh memiliki 50 istri Tapi suatu saat nanti di akhir zaman Karena banyak kecaman dari ulama Akhirnya Buya Arrozi mencabut perkataannya Dan meminta maaf mengatakan bahwa Beliau Buya Arrozi Salah dalam menafsirkan hadis tersebut Karena ini tidak disepakati oleh siapapun Ya maka saya Mohon maaf sudah membuat antum salah paham, Dan saya mencabut pemahaman itu Dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan mana hadis ini Bahwa maknanya belum tentu Menghalalkan 50 perempuan Oke okay? clear? Ya. Yeah. Namun masih banyak lagi pemahaman lainnya Yang disebarkan oleh Buya Arozi Yang masih tanda tanya besar seperti nama-nama roh Bapak pengen tahu nama ruhnya? harus punya koneksi sama al ini gitu kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau Ya, ini memang fenomena baru di Tasawuf Indonesia dari dulu gak ada kita ngaji Tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh gak, gak pernah ini baru-baru aja dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar Nanti kalau bayarnya mahal namanya bagus Kalau namanya apa Kalau bayarnya murah-murah namanya pendek-pendek Ini memang lagi viral tapi gak ada itu Bahkan juga akan saya pernah menampilkan di channel ini Buya Arozi mengatakan bahwa seseorang yang menyembah Nabi Isa Karena melihat sifat Allah ada pada Nabi Isa dianggap muahid juga atau mengesakan Allah bahkan Buya Rozi mengatakan orang-orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat sifat Allah ada pada Nabi Isa dianggap aman di hari hisap nanti wajar wajar kemudian Nabi Isa itu disembah itu wajar karena yang kelihatanlah mm. mereka bukan bisa mm -mm. jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah dia muahid mm. Dia dihisabnya aman Hal tersebut tentunya sama aja mencari pembenaran untuk menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya pada saat prosesi Tabayun itu di acara tersebut Buya al-Razi enggak datang. Kalau saja datang kan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, apalagi buat fans fanatiknya Buya al-Razi yang membenarkan semua ucapan-ucapannya. Ya, begitulah selamat datang di akhir zaman, sebuah masa dimana kita benar-benar harus menjaga kuat iman kita agar tidak termasuk atau golongan orang-orang yang menyimpang. Kita berdoa tentunya untuk ulama-ulama yang lurus semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyiarkan agama Islam, semoga diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Subscribe dan juga loncengnya ditekan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.